Kalau take a shower ya, kalau take a shower itu mandinya kemarin Mas Bakti bilang apa? Kalau take a shower mandinya di, di diguyur dari atas ya. Mandinya diguyur pakai atas itu shower. Kalau take a bath itu mandinya pakai pakai bak mandi ya. Jadi bedanya di situ. Kalau take a shower itu mandinya pakai apa? Take shower mandinya pakai, halo? Ini saya kedengeran nggak suaranya, halo? Di guyur Ya di pakai ini ya, pakai shower ini ya. Kalau take a bath mandinya di bed. Di... Oh ya di bed. Nah sekarang coba deh sebelum kita mulai lagi supaya nggak supaya ini supaya apa masih ingat gitu ya coba ya eh, kalian buat ini ya buat kalau kalian, apa? Kalau kalian, apa itu? E, misalkan, kalau kalian sakit, ya, apa saja yang tidak boleh dilakukan? Misalkan, kamu tidak harus, e, apa? Kamu tidak harus pergi ke sekolah, misalkan, atau kamu tidak harus ngaji. Gitu. Kalau sakit, kan, itu kan, ini kan, boleh nggak datang ngaji gitu, kan? Nah, coba ya, kalau kamu sakit. Apa yang kamu tidak harus lakukan? Coba ya. Buat ini aja ya, buat tiga aja ya Dicat chat. Nahara nggak ngerjain gak apa ya nanti ya, Nahara ya. Yang lain tolong dikerjain ya, coba diketik ya. Mas Bakti kasih, Mas Bakti kasih waktu lima menit ya coba ya sebelum kita mulai soalnya adik-adik di sini kayaknya lupa deh ya coba makanya ini dulu ya, ya. misalkan gak harus uh, ini gak harus apa gak harus ngaji gak harus pergi ke sekolah gak harus main apa gitu ya coba ya buat tiga aja tiga kalimat aja nanti mas seperti ini ya ditulis di, di, di, di, di, di, di kolom chat saya Ya, nggak perlu nggak apa ya. Nanti ya nare ya. Uh, ini yang lain dulu ya. Silakan ya. Uh, apa? Kasih waktu tiga lima menitan ya. Coba diulang lagi sebentar. Soalnya udah pada lupa kayaknya nih. <laughs> udah pada lupa ya. Coba ya. Dipulis ya. Jadi pakainya mas, masen atau apa artinya masen? Tidak. Apa? Artinya apa lo? Tidak harus silakan ya coba buat tiga kalimat aja lima menit kalau sakit nggak nggak harus ngapain aja gitu nah. ya Nggak usah, ini. Nah, ini Abdullah sudah bagus. Ini bagus. Ini punyanya Abdullah. Oke, yang lain ya, ditunggu ya. Itu nomor seperti ya. Oke, okay. ini Sanja sudah bagus. Mas, ini ya, Masun, bodusku. Oke, okay. kalau sakit enggak harus pergi ke sekolah bagus ya. Masun, selamat nggak apa-apa ya, tapi jangan sama semua. Masun, Masun itu, halo Sanja. Halo Sanja. Halo Sanja. Iya, yeah, Mr. Sanza itu ada komanya ya? Ini ya? Iya. Yeah. Sama ya? Masen. Oh, sorry, maaf. Kok oh, di sini? Nah. Komanya di sini ya? Masen singkatan dari apa, Sanza? Singkatan dari? Masnot. Okay, bagus, singkatan dari Masnot ya. Yang lain dulu, yang lain dulu, satu lagi deh. Oke, kalau sakit tidak harus dilakukan. Nah ini ada Raihana sudah nih, Mas. U-nya, uh, U uh, atau A-nya, subjeknya kurang ya, uh, Raihana ya? Halo, Raihana? Iya, Mister. Kurang subjeknya ya, subjeknya itu you gitu ya, U, Mas. Must boleh pakai pakai emas boleh ya jadi bukan cuma pakai masen untuk ya boleh pakai emas misalkan kamu ha, harus minum obat itu boleh jadi selain ini apa selain masen jadi ada yang harus apa tidak harus nggak apa, apa tidak harus atau harus kamu lakukan jadi boleh pilih salah satu ya oke okay, saya masih saya tunggu lagi satu menit lagi ya saya tunggu Oke, ya. Sambil nunggu yang lain, ya. Coba, ya. yang lain, ya. Coba, uh, you mustn't eat junk food. Oke, bagus. Kamu, junk food itu apa? Apa Abdullah? Junk food itu apa? Junk food itu apa? Halo? Halo, Abdullah. Halo. Makanan yang tidak bagus, Miss. Ya, makanan yang tidak se sehat. Junk itu dari kata sampah ya. Junk itu sampah dalam bahasa Inggris, ya. Junk itu sampah, tapi kalau junk food itu artinya makanan yang tidak tidak sehat, ya. Junk food. jadi you mustsn eat junk food. Kamu tidak harus makanan yang Uh, apa makanan yang tidak sehat contohnya apa sangkut itu contohnya es krim okay, uh, nah yang kedua ketiga you must take a rest artinya apa kamu harus istirahat bagus kamu harus isti istirahat ya kemudian you must work kamu tidak harus kerja bagus tidak harus kerja gitu ya. Nah, pakai masen atau mas gitu ya masen itu tidak harus mas itu harus gitu ya oke nah sekarang ini punya siapa tadi Ini siapa ini ya? Oke, kita baca aja ya. Saya baca aja ya. I must not go to school. Bagus. Kalau kita sakit, kita tidak harus pergi ke sekolah. ya. I must not must not eat ice cream ya. Ini siapa yang nulis? Halo? Siapa ini tadi? Ini siapa? Halo, mister. Siapa? Ini siapa? Sanza. Mister. Oh, Sanza. Sanza, ini ya. Kalau udah pakai mas itu nggak pakai tuh Berarti... Mas, not, my, not, eat, eat, eat ice, ice cream. cream, ice itu pakai ini ya, bukan pakai a ya, pakai i, ice, ice cream, ini ya, paham saja, paham? Paham, Mister. Coba diucapkan ya, coba diucapkan, I, I must eat. Ice cream. masen Mason ya, ini kan Mas, kan? kan? Ada, ada N-nya loh. Coba, ayo. I Mason eat to I eat ice cream. Oke, okay. nggak perlu pakai tuh ya. I Mason eat ice cream. Oke. Okay. Terus kemudian, oke uh, uh, terakhir, I Mason play in the park. Saya tidak perlu, tidak harus main di. Oke okay, bagus. Nah, ya. bagus ya bagus selesai Hati saya. hati-hati ya pengemangnya me mengejanya ya ice cream pakai i bukan pakai a ya. Okay. selain itu bagus ya. Nah kemudian ini punyanya punyanya uh, ini ya punyanya Raihana ya coba. Ayam Masen drink Ice nggak perlu pakai itu ya. Ayu Raihana loh? Oh ya Mister. Langsung aja, langsung ke aktivitasnya. Tidak harus minum es. Jadi yang dihapus apa? Do. Bagus. Ya. I must not drink ice. Oke okay, ya. Nomor, du nomor dua, you. Maaf, uh, you, ya. nomor dua, you must not drink ice. Ya. Nomor dua, you mustn't play apa? Handphone. Handphone ya. Handphone itu HP yang itu ya eh, zaman dulu ya. Kalau HP sekarang itu bukan handphone tapi apa? Smart smartphone. Nah, smartphone ya. Kalau ada PH ya teman adik-adik, kalau ada PH itu dibaca apa kemarin? Dibaca apa? F ya. Smartphone. Ya, bukan phone tapi phone. Terus kalau kayak gini gimana? Uh, ada nama negara ya ini ya. Ini bacanya gimana ya? Philippines. Bagus. Philippines. Jadi ada ph-nya maka dibaca p ya. Baca hmm. f ya. Bukan dibaca p ya. Nah ini ya kalau ini ya hati-hati ya. Jadi kalau ada ph dibacanya apa? F ya silivin ya contoh lagi misalkan contoh lagi misalkan eh, apa ya eh, ini eh Bentar, ini bisa apa ya? Bentar. Bentar, benar ya? eh uh, sih jadi ini. Oke uh. aja, nanti aja ya, nanti aja seperti lagi nih coba yang bawahnya ini you must not use AC apa itu maksudnya memakai apa air air apa singkatannya AC apa dan bisa air conditioner air conditioner ya Use air conditioner. Air conditioning. air conditioning atau air conditioner boleh dua-duanya. Biasanya pakai ini air conditioner. Air conditioner yaitu singkatan dari apa? E? Singkatan dari apa? E? Halo. AC. AC, oke. Okay. Singkatan dari air conditioner. Nah ini must, ini tulisannya ini ya uh, tulisannya uh, fatan ya, perhatikan ya you must not pakai s ya, terus kemudian komanya di atas bukan di bawah ya. Nah, you mustn't go to school. Oke. Okay. You must eat fruit. You, nah, ini yang bawah ya. Kalau minum obat bahasa Inggrisnya bagaimana? Take a apa fathan? Take a medicine. Take a medicine ya, jadi bukan uh, ini ya, bukan apa, bukan bukan eat ya, eat atau drink ya, jadi bukan eat a drug, terus kemudian uh, apa itu drink a drug gitu, atau drink a medicine tidak, pakainya take ya, take a medicine ya, karena sekali lagi obat itu ada yang dimakan. Ada yang diminum, ada yang disuntik, ada yang dioleskan, gitu ya. Nah makanya apa? Makanya makanya eh, apa itu eh, penggunaannya itu lebih umum pakainya take. Ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia obat itu mau dimakan atau dikunyah tetap di mie, tetap diminum bilangnya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu pakainya take, ya. Nah. Nah ini contoh lagi ya, saya lupa. Ada ini nih. Apa ini bacanya bagaimana? Bacanya bagaimana? Halo? kok oh, saya sendirian sih. Bagus. Fotograf. Jadi PH dibaca apa? F. Nah, PH dibaca F ya. Oke, PH dibaca F. Ini ya, fotograf. Nah, terus. Nah, ini bacanya bagaimana? Bacanya dulu aja, nanti Mas Bagi kasih tahu artinya. PH. PH berarti apa? Peripheral. Yeah. peripheral, peripheral. Peripheral itu pinggir ya, pinggir, samping gitu. Nanti ada peripheral vision. Jadi kalau lihat dari samping gitu, namanya gitu periferal itu samping. Nah, itu ya. jadi, jadi. intinya kalau pH itu dibaca apa? Adik-adik? Nah, F ya. Ingat ya. pH dibaca F. Okay. Nah, sekarang kita mulai materi baru ya. Oke, okay, diingat-ingat ya materi ini ya. Kalau belajar, benar hmm. Adik-adik? Kalau belajar itu uh, ini ya di di uh, diingat ingat Soalnya supaya ini apa supaya uh, Keingat terus ya jadi enggak enggak enggak diulang-ulang terus gitu ya. Jadi diingat-ingat baik ya. Diingat baik -baik. Oh, diingat Ingat baik-baik, kok diingat-ingat baik. Diingat baik-baik balik Nah. Adik-adik, hari ini kita akan belajar Plans Apa itu plans? Raise your hand, yang tahu plants? Tanaman, Mr. Tanaman bagus ya. Nah, Oke, okay, kita coba lihat ini ya. Perhatikan ini, ya, namanya. Oke. Okay. Nah, kalau tanaman ya, tanaman itu ada beberapa uh, ini. Apa ada beberapa uh, ini ya? Apa uh, bagiannya? Pertama ada leaves. Apa itu leaves? Apa itu leaves? Ada yang tahu leaves? Jeruk. Hmm, Oke, okay, leaves ya. Oke, okay, ini jeruk. Tapi leaves itu apa? Da, daun. Nah, kita bicara bagiannya ya. Bagian-bagian bagian tanaman. Kalau uh, lift itu apa? Da, daun, daun buah. Daun ya, daun ya. Bukan daun buah, tapi daun. Gitu. Nah, kalau daun dan buah itu beda ya. Leaf itu da, daun. Ya, Oke, okay. kemudian ada fruit. Fruit itu apa? Buah. Buah ya. Fruit itu buahnya, ya. Kalau ini kayaknya leaf. Nah, leaf itu daunnya, fruit itu buah. Buahnya. Nah, ada ini, apa ini bacanya bagaimana ini? Yang Mas Bapti lingkari. Oke. Oke. Okay. Okay. Nah, kalau perhatikan Mas Bapti ya, kalau ada u di dua di tengah itu dibacanya u, ya. Jadi ini Root, ya. oke, tirukan mas, berarti ya root. roots. Ah, oke, root artinya apa? A, akar. Akar, oke, nah coba sekarang ini ya. Kita latihan yang ada O dua di tengah ya. Ada O-nya di tengah ya. Coba, kalau ada O di tengah. Mas, mati ya? Kalau ada o di tengah, ya itu dibacanya apa? Bentuknya apa? Uh, ya, dibacanya U ya. Contoh, ya, contoh tadi ada, ada ini. Bacanya bagaimana tadi? Boots, boots. Oke, nah sekarang kalau ini, eh, sebenarnya, jangan lupa ya, boots. Potong dia apa? Sepatu. Sepatu. bagus ya, sepatu yang ini ya, agak tinggi ya. Tutupnya agak tinggi itu pun ya. Oke, okay. kemudian bacanya bagaimana ini? ruster ruster Pakai U ya, ingat bukan pakai O tapi pakai pakai U. Dibaca apa? Rooster. Oke, okay. artinya ayam ayam jantan itu rooster terus kemudian uh, apa ini good nah good, good. Ya. ada o di tengah ya o dua di tengah itu artinya dud. ya dibaca u kan nah. terus kemudian ada lagi misalkan look ya look u. bagus o dua di tengah bacanya u look nah, oke okay. kemudian ada lagi Tuk. Ya Bagus Nah coba pulang dari atas ya Bacanya bagaimana atas Yang atas ini Roots Roots Oke okay. Yang kedua Boots Bagus Yang ketiga Rooster Rooster Oke okay, Stanza coba Yang ini Rooster Oke okay. Rooster artinya apa Ayam Jantan Ayam jantan Oke okay. Ini uh, bacanya gimana, Pak Tanta? Good, good. Oke, okay, bagus ya. Good itu artinya apa? Bagus. bagus. Ya, ayam ayam apa? apa, apa, apa ya. Tadi kalau rooster itu ayam jantan, kalau good itu artinya apa? Bagus. Look, apa itu look? melihat. melihat. melihat. Ya. Tuk, ya. tuk itu good. artinya tuk itu artinya diam diambil ya. Nah, mas enggak ini apa? Masih ingat enggak? Tut gigi. Ya, tut itu artinya gi, gigi. Gigi hmm. ya. Tut. Jadi kalau ada O2 di tengah itu dibacanya apa? Oh U. U ya. U. Kalau ada O di tengah itu dibaca oh, kecuali kecuali dua ini ya. Tapi ini ini pengecualian. kecuali ini ya kecuali ini saja nah, yang lain itu dibaca dibaca ini apa dibaca U kecuali ini nah ini itu artinya bukan dibaca blood tapi blood ya ini bacanya blood ya pakai A sama seperti ini ini blood pakai A kecuali ini nah kecuali ini dibacanya itu u semua ya. kecuali ini ini kecuali ya kecuali kecuali itu berarti gimana tidak tidak termasuk ya yang ini yang ini pakai U semua kecuali ini nah, kalau berarti kalau kalian ini bilangnya tidak flut tapi blad itu artinya ban banjir banjir, banjir. bilangnya bukan bukan flut tapi flat sama juga ini yang ini dibacanya bukan blut tapi apa Oke, oke, blat. Artinya apa? Ada yang tahu? oke, itu apa? Darah. Ya. Darah. Dara, ya. Nah, ini tinggal dua ini. Sisanya, kalau ada U di tengah, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Oke, okay. jadi ini akarnya, ya. Leaves apa tadi leaves? Daun. Daun. Oke. Okay. Fruit apa itu fruit? Buah. Buah. Oke. Okay. Sekarang gini. roots, saya apa roots? Akar. Akar. Akar. Seeds itu apa seeds? Biji-bijinya. Oh, Oke. Okay. bijinya Bagus ya. Kalau seeds itu biji dari tanamannya, uh, buah tanaman buah. buahnya, buahnya, Bisa buah jeruk, bisa biji uh, rambutan, bisa biji apa? durian. Atau, atau biji tomat atau apapun itu seeds ya. Kalau biji yang bisa dimakan tuh biji apa aja? Buah naga. naga. Oke, okay, buah naga bagus. Oke, okay, bisa dimakan. Selain itu bisa. Bisa. Okay. Sirsat. Sirsat boleh. bisa dimakan bijinya? Bisa? Kayaknya sih bisa. Kayaknya bisa. Pernah coba. Okay. pernah coba? Oke. Pernah. ya. Oke. Okay. Selain itu, kalau tomat itu bijinya bisa dimakan ya Bisa. Bisa. Ya ya, yeah, itu ya hati-hati ya. Ada biji yang bisa dimakan, ada biji yang tidak bisa di tidak dimakan hati-hati ya nah biji itu tidak harus besar ada yang kecil ada yang besar kalau bijinya durian besar ya tapi kalau bijinya apa bijinya ya semangka atau buah naga itu ke kecil gitu ya. jadi hati-hati ya tidak semua biji itu, itu. bisa bisa dimakan gitu ya. oke lanjut ya nah di sini ada tanaman nah, yang a ah. itu bacanya, ada yang tahu, ada yang mau. Lajas. Bagus ya, itulah latest. Apa itu? Itu sudah selada, ya. Sebelahnya itu selada. Jadi, kalau kalian ada yang pernah beli, ada yang pernah beli burger, kalau, ada, Lalu, beli, burger. Karena. Ya. Ya, kalau hmm. beli burger itu nanti ada itu ya, ada seladanya ya. Nah ini, iya, itu bahasa Inggrisnya "lettuce". Ya, coba di diikuti Mas Barki "lettuce". Lettuce, s lettuce. Oke, lettuce. Oke, sekarang uh, yang ini yang ini ya tuh ada Carrots? apa Lettuce. Carrots. carrots Wortel, wortel. oke okay. wortel ya carrots Lettuce. wortel, wortel itu ada apanya? Ada, apa, daun sama daun sama akarnya akar roots ya roots and leaves ya. ada leaves ya jadi yang dimakan itu akarnya atau daunnya kalau mortal ya wortelnya akarnya akarnya ya ada yang makan daun ini daun daun apa daun. tidak ya nah oke yang dimakan itu yang akarnya daunnya nggak bisa di nggak bisa dimakan karena pahit ya mm. oke okay. nah C ini apa ini orange, orange, tree. orange tree pohon apa berarti pohon jeruk. pohon jeruk, pohon jeruk. Pohon jeruk. oke okay. orange <tuh> itu jeruk yang ini ya jeruk apa jeruk mandarin itu ya jeruk yang warna orange itu ya soalnya jeruk itu bagian dari citrus buah jenis buah situ itu ada banyak ada jeruk yang bisa dimakan ada jeruk yang buat buat mah buat masak atau buat minum itu namanya apa namanya apa le lemon lemon nah, lemon itu jeruk purut itu ya jeruk jeruk nipis ya yang biasanya buat masak atau buat cuci le lemon beda ya kalau lemon itu jeruk ini, jeruk nipis. Tapi kalau orange itu jeruk, jeruk, jeruk mandarin ya, bilangnya jeruk mandarin gitu ya. Oke. Okay. Nah, uh, yang terakhirnya apa? Sun. Sunflower. Flower. Apa itu sunflower? Bunga matahari. Bunga matahari, bagus. Ada yang tahu nggak kenapa dinamai bunga matahari? Karena airnya mirip matahari. matahari. Oke okay, mirip matahari. Oke, okay. yang lain mungkin ada yang tahu. Mirip matahari dia. Selain iya, selain mirip matahari apa? Alasannya? Dia matahari, ya. matahari. Okay. Karena dia memutar atap matahari. Oke okay, bagus bagus ya. Coba perhatikan ya. Coba dibaca mas Bakti ya. Sunflowers bunga matahari turn their head to catch the sun. Jadi bunga matahari itu kelopak bunganya itu mengikuti mata matahari. Jadi dia ngikutin matahari tuh. Jadi nanti kalau mataharinya semakin ke atas, ininya itu semakin semakin anan itu semakin ke atas gitu, semakin dongak gitu ya. Nah, Bunga matahari itu ini ngikutin panas. Nah, makanya bunga, mata, bunga matahari bunga matahari itu kalau Cuacanya tidak panas, itu bunganya sering-sering ini, gampang-gampang gugur. Gampang Makanya harus di, uh, di ada di ini, ada di uh, negara yang cuacanya itu panas. Oke. Okay. Nah, sekarang coba kalian ini, apa sebutkan nama-nama buah, uh, buah atau sayuran ya, uh, sayuran aja deh sayuran. Nama-nama sayuran atau buah, boleh sayuran, boleh buah, boleh ini boleh bunga ya nah, coba buat. brokoli oke okay, bagus ya coba kentang uh, oke okay. Alexa nanti ya coba ya oke okay. eh uh, coba saya panggil salah satu ya coba kita mulai Alexa dulu ya Alexa dulu coba apa hmm, brokoli oke okay, brokoli anda what else? kentang kentang bahasa Inggrisnya apa potato Augusto, okay, good man. Carrots. Carrots, okay. What else? Sunflower. Sunflowers, okay. Selain yang di sini? Durian. Durian, okay. Stop sekali lagi coba. Mm. Uh. Lemon. Oke okay, lemon ya lemon itu buah jeruk nipis ya oke okay. bagus uh, ini Alexa selanjutnya Fatan coba Fatan yuk yang Fatan tahu ya nggak apa-apa nanti bahasa Inggrisnya dibantu di Mas Bakti coba yuk Fatan lemon ini... so, coba Fatan yuk ayo sunflower okay, sunflower. Orange, oh, oh, Potato, okay. Potato, Oke, okay. yang lain coba, yang lain yang belum disebutkan coba. Rambutan. Rambutan bagus. Nah, rambutan itu bahasa Inggrisnya rambutan ya, sama ya. Rambutan. Bahasa Inggrisnya ini, karena itu buah yang ada di beberapa negara tropis, ya. khususnya di Indonesia dan di Indonesia, di Malaysia dan Oke, okay, selanjutnya. Patan satu lagi. Apple. Oh, apa? Apa mau? Apple. Apple apa itu, Papa? Apple. Oh, apple. Apa itu apple? Apple. Oke, okay, apel. Bagus ya. Oke. Okay. Nah, selanjutnya uh, ini apa? Abdullah. Abdullah, please mention five vegetable, fruit, or flowers. Mangustin. Mangustin, okay, good. Apa itu mangustin? Manggis. Manggis, alright, good. Next. Peace. Peace, okay. What is that? Apa itu pis bahasa Indonesia nya? I forgot. Kacang panjang, ya. Kacang, ya. Please, itu bisa kacang-kacangan, apapun itu. Please, ya. Oke, okay. nomor, nomor uh, selanjutnya, uh, Abdullah. Dates, apa? Dates. Can you write it down? Apa itu? Kurma. Dates. Oh, kurma. Oh, I see. I see. I see. Oke, okay, good. Ya, and then next. Coconut. Coconut. Alright, good. Coconut. Apa itu coconut? Kelapa. Kelapa. Ya, coconut. Kalau uh, Mas Bakti bilang coconut milk, itu apa? Santan. Santan, ya. Jadi coconut milk itu sus asalnya dari uh, apa? Itu ya, berarti sant Kelapa. santan. Apa? Santan, gitu ya. Bagus. Oke. Okay selanjutnya uh, Raihana, silakan Raihana, please mention five uh, vegetables, fruits or flower, boleh ya? silakan. Yo, jasmine flower. Alright. Crape. Crape. Spinach. Pinat. Ya, bukan peanut, pinat. Alright, terus strawberry okay. and, and, and beans. Oke. Okay. Bean, bedanya bean sama api apa? Nah, itu ya. Kalau bean itu kan kacang. Kalau pi itu juga kacang gitu ya. Bedanya apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa ini? Oke, okay. kalau uh, pis ya yang pakai s ya pis itu kacang yang dia itu modelnya itu ini kacang yang ini apa kacang yang tumbuhnya uh, tumbuhannya itu di luar akar jadi yang di apa yang berbuah tumbuhannya itu buah tapi kalau pinat segala macam itu tumbuhannya itu di dalam biasanya di dalam di dalam ini apa di dalam tanah kayak pinat itu apa kacang kacang kacang tanah kan ya. Tanah. kacang tanah yang tanah gitu ya jadi tumbuhannya itu bisa ada di dalam di dalam tanah biasanya bedanya di situ cuma kalau bahasa Indonesia masalahnya kalau di bahasa Indonesia itu di disebutnya kacang semua susahnya di situ disebutnya itu kacang semua jadi agak susah ya. nah sekarang ya coba kita hari ini akan ini akan belajar tentang tumbuhan yang ini apa Uh, ini apa cara-cara menumbuhkan tanaman. Tapi sebelum itu kita ini dulu kita pelajari tentang tanaman dulu. Oke, okay, uh, siapa ya? Uh, Raihana, halo? Ya, yeah, Mister. Oke, okay, Hana uh, bisa di ini ya. Bisa dibaca ini ya. Tolong dibaca ya. dibaca dulu ya. Gak apa-apa, pelan-pelan aja nanti Mas Bakti bantu. Tuh, coba dibaca. People need food to eat. Water to drink and air or oxygen. Plants need yeah. the sun, water, air, or carbon dioxide. Dioksid. Carbon dioxide. Carbon dioxide. Itu bahasa Inggrisnya carbon dioxide. Carbon dioxide and food to grow. All right, good. Plants get their food from thing in the ground. all right Coba uh, ikuti kata Mas Bakti ya, semuanya ya. Uh, Oke, okay, sebelum, sebelum saya Mas Bakti sebutkan, coba ini uh, apa? Uh, siapa ya? Eh, oh iya, tadi nama-nama uh, ini buah nara belum ya? Halo, Nara. Halo, Nara. Nara, Nara ya? Halo, Nara. Baik, Mister. <laughs> Oke. Okay. Nara, coba sebutkan nama-nama buah ya. Ini ya, nanti ya, tunggu dulu. Hmm. Nara, coba sebutkan hmm. apa nama-nama buah, sayur, atau uh, ini, atau uh, nama bunga. Okay, coba ya. Saya hmm. Indonesia nggak apa-apa, nanti Mas Bakti bantu Inggris kan. Yuk. Orange orange oke okay. apa itu orange jeruk jeruk ya jeruk yang itu ya warna orang itu ya oke okay. terus bagus kemudian apalagi nara Apple Apple bagus apa itu Apple Apple oke okay. bagus terus yuk sekarang boleh pakai bahasa Indonesia boleh-boleh nanti saya, saya inggriskan yuk coba yuk apa buah naga Buah naga bahasa Inggrisnya apa? Dragon? Dragon. Dragon fruit ya. Bahasa Inggrisnya dragon fruit buah naga ya. Dragon fruit ya. Oke, okay, bagus. Kemudian selanjutnya apa lagi, Nara? Alpukado. Alpukat. Oke, okay, bahasa Inggrisnya al avocado ya. Bukan alpukado tapi avo Avocado, avocado, avocado. Ya. avocado itu alpukat, itu dari dari bahasa Spanyol sebenarnya, avocado, ya. Oke, terus satu lagi, ya, Strawberry. Stro? Strawberry. Strawberry, ya, bukan stro bukan strawberry, tapi strawberry. Coba ikuti, Mas Buckwick. Strawberry. Strawberry. Oke, okay, good, ya. Strawberry, itu apa, bahasa Indonesia-nya? Berry, strawberry juga. Okay. Bagus ya, bagus ya. Oke, okay. bagus Nara ya. Ingat ya, e, maksudnya dihafal di baik-baik ya, Nara ya. Itu sudah bagus ya. Oke. Okay. Ya, Oke, so, ya. lanjut lagi sini lagi ya. E, nah, eh tadi Raihana sudah. Coba Abdullah ya. Sekarang Abdullah coba dibaca ya. Abdullah ya. People need food to eat. Okay, good. Water to drink. Yes. Air. Okay, bagus. Plants need the sun, water, air, and food to grow. Plants get their food from things in the ground. Alright. Satu lagi uh, ini apa uh, Alexa? Silakan yuk coba Alexa baca ya. People needs food to Kelihatan eat. Ya yeah, coba yuk. People need food to eat, water, water to drink and Air. What is it? What? Oxy? Oxygen. Oxygen. Oxygen. Oxygen. Oxygen. Plants need to the sun, water, air, carbon dioxide. Cayot side, carbon cayot side. side. and food to ground plants get the food from. Their food, their food. Their food from um, things. Things in, things in the ground. Oke, okay. nah coba uh, ikuti Mas Bapi ya. People need food. People needs food, Oke. Okay. semuanya tirukan ya. People need food, people need food. Food. Oke, okay. eat, uh, to eat, to eat. Oke, okay. water, to drink, water to drink, and and and, and, and, and, and, and uh, Oke, okay. ya, tirukan, kita, ah, alo, alo, alo. tirukan Mas Bakti dulu ya. Ini kita belajar pronunciation. Tirukan Mas Bakti dulu, jangan jangan jangan disalib ya, coba. Plants, plants, plants. Plants nah, itu ada s-nya ya. Plants need the plans. sun, need the sun, sun. Water. water, water, air, air, l, r, r. Or, or, itu, or, itu atau, gitu ya. or itu atau karton diokside, coba Coba, coba ya, coba ini ya, coba ini ya, coba ini ya, coba Karbon ya, coba ini ya, coba coba saja yuk. coba ini ya, Ayo. Baca, gimana tadi? Halo, saya? Ya, Mister. Bacanya gimana ini tadi? Karbon dioksida. Karbon dioksida, dioks, dioksida. Ya. Nah, dioksida itu artinya karbon dioksida. dioksida. Nah, itu bahasa yang carbon karbon dioksida. Ya. And food to grow. Coba, so, tirukan. And food to grow. And food. Grow, to grow, to grow. Oke, okay, and food to grow. Oke, okay. plants, plants get their food, get their food from things in from the ground. Things in the ground, okay. things in the ground. Ah, uh, ini uh, Fatan ini bacanya bagaimana? Yang ini? The ground. Oh ya, bagus ya. Ground. Ya pakai a. Ground. Ya, ground. ground. Oke, okay, Rayana, bacanya bagaimana? Bacanya bagaimana, Rayana? Ya, Mister. Ini bacanya bagaimana? Ground. Oke, okay, ground. Ya, bukan ground, tapi ground. Uh. Ground. nah kita coba perhatiin ya sekarang kita coba artikan uh, orang itu perlu makan uh, perlu makanan uh, perlu makanan untuk di dimakan untuk dimakan terus air untuk di air untuk diminum dan dan itu apa air udah udara oksigen udara, udara. Nah, oke okay. udara atau kalau dalam kurung itu dibaca apa? Oksigen. Atau kalau dalam kurung itu dibaca atau gitu ya? Bisa dibaca atau. Nah, misalkan apa itu? Apa kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ada kalau dalam kurung itu dibacanya a atau lainnya gitu ya? Jadi air or oksigen. Air dalam kurung oksigen. Apa itu oksigen? Bahasa indonesia apa? Oksigen ya. Oke, okay. kemudian plants need the sun. Apa itu? Tanaman need apa need? Ada yang tahu need? Perlu. Ya butuh. perlu atau butuh ya. Perlu atau butuh matahari. Matahari. Tanaman itu butuh mata matahari ya oh, matahari water air dan air apa air udara udara atau angin ya, atau angin ya boleh artinya atau kalau bahasa yang di sini itu karbon apa karbon karbon di karbon dioxide atau karbon diok dioksida Dida. and coba and. Food to grow hmm. Apa itu dan dan dan makanan untuk tu, tumbuhan tumbuh tumbuh ya grow tumbuh. itu tumbuh ya bro jadi itu tumbuh berarti kalau kalau tuh kalau tumbuhan itu cleanse ini ya tapi kalau grow itu tumbuh ya. misalkan saya tumbuh besar berarti I Grow up, gitu ya. Grow itu artinya tum, tumbuh. Nah, coba plants get their food. Tanaman. Tanaman. Mendapatkan makanan. Bagus. Tanaman mendapatkan makanan from things in the ground. Coba ada yang bisa menerjemahkan enggak? from things in the ground. From itu apa? From, itu apa? From itu apa? Da. Ya. Dari. Yang lain bagaimana ya kok diam? From itu dari. apa? Dari. Hmm. From itu dah dari. dari. Things itu apa? Things itu kayak. Hmm. Things itu ini ya. Things itu artinya benda-benda, ya atau tanah benda-benda itu things, benda-benda atau hal-hal itu things, ya. benda. Kalau ini intinya benda, benda-benda in the ground apa in the ground? Sanza, Rayana, Rayana in the ground apa? Beresaing bilangnya? Hmm, tanah. Ya berarti in the ground di dalam. In the ground di dalam tanah. Nah, oke. Okay. Artinya gini, tanaman itu mendapatkan makanan mereka dari benda-benda yang ada di dalam tanah. ya Jadi, plants get their food. Plants, tanaman itu mendapatkan makanan mereka dari benda-benda yang ada di dalam tanah. Tanah. Jadi, seperti itu ya. Oke, okay itu adalah apa ini contohnya ini tuh kan dikasih air kemudian nanti dia tumbuh ya. oke nah sekarang ini ya eh, apa eh, kita akan belajar tentang tanaman tadi sudah ya eh, khususnya buat ini apa khususnya yang kita akan membedakan kira-kira tanaman apa yang bisa dimakan, tanaman apa yang tidak bisa di, tidak bisa dimakan. Nah, dalam bahasa Inggris, adik-adik, bahasa Inggris itu ada ini ya? ada sebentar, ada istilah edible. Apa itu edible? Edible itu bisa Dima bisa dimakan, yang edible itu tadi bisa dimakan, sama, atau inedible, apa itu inedible lawan katanya bisa dimakan? Bisa cepat, tidak bisa dimakan, tidak bisa dimakan, bagus, tidak nah, bisa dimakan, edible, inedible, in enggak ada di tempat list. Tidak bisa dimakan. Atau bahasa Inggrisnya itu tidak bisa. Not allowed. berapa itu yang edible dan Nah, ini kita akan belajar. Coba kita menggunakan kalimat ini. shoot Apa itu shoot should? shoot itu artinya harus atau seharusnya ya. Seharusnya. Itu seharusnya ya. Jadi kalau ada yang bilang kayak gini Misalkan You should Eat uh, Misalkan You should eat uh, Banana Artinya bagaimana? Kamu harus makan pisang uh, Tidak harus ya Artinya itu bisa sehat seharusnya. Jadi kalau kita ngasih saran, itu bisa pakai ini, shoot You should eat banana. Artinya kamu seharusnya makan banana apa? Banana apa? Pisang. Mister. Ya, You should eat banana. Jadi kamu seharusnya makan pisang. Jadi should ini dipakai untuk apa memberi saran should ya. jadi memberi saran artinya apa Se seharusnya Oke, sekarang uh, ini ya kita kita ini apa belajar cara mengucapkannya uh, bacanya itu bukan should ya bukan ada shoot tapi bacanya apa shoot ya jadi s dibacanya itu s u d shoot ya sy ya, dibacanya ini ya coba uh, apa Abdullah silakan dibaca Abdullah coba bacanya bagaimana halo Abdullah halo oke okay, Abdullah nggak bisa dihubungin Rai Raya oke okay, Abdullah ini bacanya bagaimana Shut. oke okay, coba diikut baca baik baik lagi Shoot, okay, shoot ya. Jadi, apa l-nya? l, -nya, l -nya dibaca nggak? Berarti nggak, nggak ya? L-nya hilang ya? Ingat, l-nya hilang, bacanya bukan shoot tapi shoot. Sekarang, fatan bacanya bagaimana? Fatan, bacanya bagaimana? Coba diucapkan yuk, shout! shoot, ya, shoot, ini loh ada baju, shoot, bukan show L-nya hilang, shoot, gitu ya, shoot, nah, oke, okay. terus uh, lanjutnya, uh, Rayhana, bajunya bagaimana, shoot, shoot shoot, ya jadi ini di shoot, Sanja, shoot, oke, okay, bagus, Alexa, shoot, Okay, shoot ya, jadi l-nya hilang, l-nya nggak dibaca. Oke, okay. nah bacanya bagaimana? Oke, okay, Nara mungkin ini nggak apa, udah. Lanjut ya. Nah, ini kalau Kalian memberi ini saran atau memberi ini memberi saran, kita boleh pakai ini, should ya. Jadi contohnya kalimat ini, you should, Banana, kamu harus kamu seharusnya makan apapi? Pi? pi? Halo? Ini kenapa ya? Kok pada ini? Banana apa api? Ya udahlah. Pisang ya. Oke. Okay. Shoot Banana itu pisang. it. Banana. Kamu seharusnya makan pi. Okay. Nah sekarang ada ini. Nah ini kalau apa ngasih tahu kalau bendanya atau buahnya itu in inedible. Inedible itu apa? Tidak bisa di... Apa? Tidak bisa apa? Tidak bisa di bisa bisa di... apa dimakan. tidak bisa dimakan kalau edible itu artinya bisa di hmm. edible bisa di bisa, bisa dimakan. dimakan bisa dimakan, kalau inedible tidak bisa dimakan tidak bisa dimakan, oke okay. nah ini kalau kalian melarang orang ya yang makan yang tidak bisa dimakan itu bilangnya ini, bukan pakai shoot, tapi apa, shoot Should... Bacanya bagaimana ini? Should shouldn ya. Coba di ikut, ikuti uh, Abdullah bagaimana bacanya? Saya Abdullah, responnya lama. Raihana bacanya bagaimana tadi? Should den. Bagus ya. Should ya. Jadi dibacanya ini. Ini lawan katanya ya, ini lawan katanya ya. Baca ini, should ya. Itu artinya Pak tidak, tidak seharus, tidak seharus, seharusnya. Tidak seharusnya, ya. Jadi ini beda ya. Kalau should itu seharusnya, tapi kalau shouldn itu tidak, tidak seharusnya. Ya. Nah coba perhatikan ini ya You shouldn't eat banana leaf Artinya apa? Kamu tidak bisa. seharusnya makan daun pisang Nah oke okay, bagus Ini ada kata leaf ada pisang dibacanya dari belakang Tapi daun, daun pisang Nah ini ya Jadi kamu tidak seharusnya makan daun, pi, daun pisang nah jadi kalau shoot itu artinya apa seharus seharusnya, ya. seharusnya. kalau shouldn ya kalau shouldn artinya apa tidak seharusnya. seharusnya tidak seharusnya ini ya jangan lupa nah shouldn itu singkatan dari shoot. singkatan dari apa should not nah, jadi ada notnya jadi ini ya yang nempel di sini ini ini singkatan dari Not. Ini ya. Nah, Mas Bagi kasih contoh lagi ya, misalkan. Nah, ini ada yang, ini kita topiknya, topiknya itu apa yang bisa dimakan, apa yang tidak bisa dimakan. Contoh nih, misalkan. Shoot, water, melon. Apa itu watermelon? Semangka. Semangka, oke. Okay. Watermelon. Kamu, berarti terjemahnya bagaimana? Kamu, kamu, seharusnya makan semangka. Oke, okay, kamu seharusnya makan semang, semangka. Oke, okay, bagus. Seharusnya. Seharusnya. Itu artinya seharusnya. Terus kalau misalkan ini, <tuk> ada gini. Uh, apa? You you yeah. nah, ini bagaimana artinya? Kamu tidak seharusnya makan daun wortel. daun wortel bagus ya? Karena daun wortel itu apa Pahit. ya enak, In, in, apa berarti? Kalau nggak bisa dimakan, enak Inggrisnya apa? In? In, enak In? enak enak in enak enak enak enak In? Oh, Inedible bagus. Inedible artinya apa? Tidak bisa di tidak bisa dimakan. Kalau bisa Edible, dimakan pakainya bahasa Inggrisnya apa? Eh? Seiketan zoom. Kalau halo adik-adik ini tidak fokus ya. Kalau kalau bisa dimakan bahasa Inggrisnya apa? Edible. Edible ya. Edible. Nah, kalau tidak bisa dimakan. Edible. Inedible. Nah, Oke okay ya. Kalau sekali lagi, kalau bisa dimakan bahasa Inggrisnya apa? Inedible. Inedible. Kalau bisa tidak bisa dimakan? Inedible. Inedible. Bagus ya. Ini contohnya ya. Yeah. Yang tidak bisa itu berarti daun, daun wortel itu bisa dimakan. Makanya you shouldn't atau should, tidak harus makan apa? daun daun wortel. daun wortel. Karena pahit ya, tidak bisa dimakan. Contoh iya, lagi. Tidak enak. You shouldn't. You shouldn't eh uh, eat. Kita aja karena Ada tahu ros itu apa? Eh uh, bunga ros. Ros apa ya bunga ros? Bunga, ma bunga mawar. Mawar. Di sini kalimatnya, you shouldn't eat rose. Artinya, kamu tidak seharusnya makan An, bunga bunga rose. bunga rose atau bunga ma? Nggak makan saya. Rose bang, bunga ma? Mawar. Ya. Nggak makan bunga mawar sekali. Pernah? Kamu pernah makan bunga mawar sekali? Pahit, ya, pas batuk, pas batuk, oh obat ya, oh buat obat ya. Iya. Tapi, nah, tapi, jangan di ini ya, jangan dimakan ini terus ya. Itu Makan. rasanya pahit. Nah, itu, itu tergolong apa? In? Inedible. In, in in Inedible, artinya tidak bisa di, Makan. tidak bisa dimakan. Nah sekarang coba kelompokkan tumbuhan yang bisa dimakan sama yang tidak bisa dimakan. Mulai dari yang tidak bisa dimakan dulu ya. Tapi kalau tidak ada suaranya tinggal digeser-geser, maminah ayah, ke kiri, ya, ke kanan. Bisa, kalau, ya. Edible, yang sorry, ya. tidak bisa dimakan, itu okay. apa aja? Yang tidak bisa dimakan itu apa aja? Daun. Daun, bagus. Daun apa? Contoh, contoh ya. Kalau daun ada yang bisa dimakan loh, ada, ada beberapa tanaman yang daunnya itu bisa dimakan. Contoh misalkan daun daun selada itu kan bisa dimakan daunnya. Coba lebih spesifik ya, apa yang nggak bisa dimakan? Misalkan kulit kulit jeruk, bilangnya apa? Orange skin. Berarti artinya kulit skin itu apa apaku? Kulit orange kulit itu jeruk. jeruk. Berarti kulit Kulit jeruk, nah, kulit jeruk itu masuknya in inedible, tidak bisa di, dimakan. Makan. Apa ya? Coba kalian yuk, bunga mawar, bunga mawar bagus, rose, nggak bisa dimakan. Apalagi coba, lain tahu, dokter. Oh, oke, okay, tadi sudah. Yang lain, yang kalian kalau di kalau durian. makan di si durian, oke, okay, good. Durian, biji apa tadi? Biji oh, durian. Ya, biji? Tadi kan sudah. Saya inggrisnya apa? ya Seed itu artinya durian biji ya biji duri durian durian seed oke lanjutnya apa ya yang nggak bisa dimakan Abdullah apa selain ini yang bisa dimakan Taehana hmm. apa apa yang nggak bisa dimakan uh. masa masa nggak tahu kan banyak kok misalkan kamu nggak bisa makan ini apa apa itu nggak bisa makan bunga apa nggak bisa makan bunga melati misalkan bisa kok Ada... si apa ya Bahasa Indonesia dulu. Apa coba? Hmm. Mangga. Mangga. Mangga itu bisa dimakan dong? Biginya. Biginya, oke. Okay. Mangga shit. Mangga Mango. Mango. Mango, bukan mangga ya? Mango. Mango shit jasmin itu bunga melati ya itu nggak bisa dimakan nah, contoh lagi misalnya bagus menggo seed biji apa biji-biji mang biji, biji mangga mang. Oke bagus nah Sansa yuk apa yang nggak bisa dimakan yang nggak bisa dimakan yang sayuran tapi dia nggak bisa dimakan oleh bagian buahnya atau Uh, tanamannya keseluruhan boleh coba Sanja? Halo? Halo, enggak kedengaran Sanja? Sanja yang bisa dimakan apa? Yang inedible, yang enggak bisa dimakan. Apa? Kulit kelapa. Kulit kelapa. Bagus bahasa Inggrisnya apa? Koko Coco skin, coconut, coconut skin. ya, coconut skin bagus. Nah, itu ya, coba berpikirnya kayak gitu, satu lagi saja. Hmm. Tadi kulit lemon, kulit lemon oke, okay. lemon, lemon, hmm. lemon skin. Hmm. Nah, tadi sudah diajarin ya. Kalau bun itu apa? Leaves, ya. Kalau apa? Kalau ininya akarnya itu bahasa Inggrisnya apa? Roots. Roots, ya. Kalau bijinya? Seeds. Nah, oke. Okay. Nah, sekarang kalau ini kalau apa? Akar bunga. Ya, eh, akar, akar bunga lagi. Akar ini. Akar apa itu akar tomat bisa dimakan enggak enggak akar tomat itu bahasa Inggrisnya apa ya tomato tomato roots bagus tomato roots ini ya. tomato roots nah, tomato roots gitu ya Oke Sa apa nara nggak bisa ini enggak apa-apa enggak apa-apa narang uh, se saya ingin aja dulu, ya. Tapi, dengarkan narah ya. Oke, selanjutnya Abdullah Abdullah tadi belum yang inedible Itu apa? Abdullah yang inedible, nggak bisa dimakan. Apa batang sawi? Batang sawi, batang sawi, batang sawi. Batang sawi bahasa Inggrisnya bagaimana, tuh? Mm, ah, ya. Batang itu bahasa Inggrisnya apa biasanya kita sebutnya sebagai pohonnya, tree-nya. Jadi seperti ini. Apa itu sawi itu bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Halo? Halo, apa? Know, tahu. Oke, sebentar ya. Soalnya kalau tanaman itu ya. Kalau tanaman itu agak tricky ya, karena kadang. Bahasa Inggrisnya itu agak ini. Uh, bahasa Inggrisnya ini sawi itu "say", ya "say", "say" itu sawi, ya "say", "say" uh, biasanya sleigh, uh, tree. atau "tangkainya". Itu nggak bisa dimakan. Batangnya "say" tree. itu tangkainya itu nggak bisa, ya "say" itu ini, ya. Oke, terus uh, selanjutnya, Abdullah, apalagi yang nggak bisa dimakan? Dates branch. Beach? Apa? Dates Apa? branch. What is that? Can you write it down? Batang Goma. Oh, Batang Goma. Can you write it down? Silahkan ditulis. Saya tulis saja ya. Date palm, uh, kurma itu dia masuk ini ya masuk golongan buah palm ya jadi dia date. Nah date itu pakai ini ya uh, Halo Abdullah pakai palm ya Oke okay, mister Date palm branch atau rantingnya rantingnya itu nggak bisa dimakan bagus branch itu ranting ya jadi kalau tadi kalau daun itu apa bahasa Inggrisnya Apa daun tadi bahasa Inggrisnya aduh kok pada diem semua. Daun tadi bahasa Inggrisnya apa? Halo. Halo? Anybody's here? Halo. Halo. Halo. Kok udah lupa semua ya, aduh. Daun itu leaves ya. Kalau akar apa? fruits. Oke, okay. kalau kalau buah. maaf, fruits. Oke. Okay. Kalau ini kalau bijinya seed. Si, okay. nah sekarang kita belajar satu lagi. Ada branch. Branch itu apa? Tang tangkai. Tangkai, bagus. Kalau skin apa? Puh. Kulit. Kulit. Oke okay, ya, bagus. Nah, coba satu lagi. Eh uh, kalau kita nggak bisa makan eh, daun daun melon, bagaimana? Daun melon? Leaf watermelon? Watermelon? Watermelon apa? Watermelon? Semangka, Coba watermelon apa? Semangka. Daunnya di belakang berarti watermelon. Jadi bahasa Inggris itu kata benda utamanya itu ada di belakang. Contoh misalkan Oh ini apa biji durian. Bahasa Inggrisnya duriannya lari ke depan, bijinya di di belakang. Berarti durian seed. Contoh lagi. Kulit jeruk bukan bukan apa? Bukan skin orange tapi orange orang skin, jadi di belakang. Nah ini sama. watermelon, leaves ya daun, buah semang. Enggak bisa dimakan enggak? Daun Tidak. buah semang. bisa ya. Itu ini apa? Malah uh, malah nanti bisa keracunan. Nah karena itu pahit sekali ya. Nah uh, kalau ini masuknya edible atau inedible? Nah ini Mas Bakti tebak-tebakan ya. Coba. Okay. ada yang tahu ini apa? Tahu daun, daun pepaya. Pepaya. Ini inedible atau edible? Mm. Edible. Edible. Kenapa edible? Karena ini bisa dimakan. Bisa dimakan. Ada yang suka daun pepaya? Tidak. Oh Alexa suka ya? itu. Karena daun pepaya itu rasanya sedikit Pak sedikit pahit. Ingat, tanaman yang pahit itu tidak serta merta tidak bisa dimakan gitu ada tanaman yang pahit tapi dimakan salah contohnya ini papaya leaf itu daunnya agak pahit tapi bisa di bisa dimakan contoh lagi misalkan ada apa itu ini apa eh, ada tanaman yang agak pahit tapi bisa dimakan itu contohnya apa ya Hmm. ada yang tahu tangan apa tadi ada yang mau nyebut yang pahit tapi bisa dimakan apa tema lain lawan yang... enggak <guna guna> lucu ya ada misalkan ini nah, ada misalkan ini nih green pimpin situ buncis buncis itu Blue cheese. Blue cheese agak pahit tapi dia boleh di boleh dimakan nah ini maksudnya sini ya coba nah sekarang yang edible apa aja yang edible nah ini kalau ini banyak ya mulai termahus sih benar ya yang ini edible tadi inedible nggak bisa dimakan yang sekarang bisa dimakan coba apa aja selain ini ya selain ini apa aja kira-kira kalau ini banyak ya coba alexa yang bisa dimakan apa aja alexa yang edible Ya alexa nggak bisa ini patah lo Oke, okay, Fatan juga nggak bisa diajanggung. Raihana, halo. Yang ada belah apa aja, Raihana? Um, fruit, fruit. Oke, okay, fruit ya. Apa aja contohnya? Contoh fruitnya? Banyak ya. Contoh satu aja. Um, apple. Apple. Oke, okay, bagus ya. Nah itu ya. Apple ya itu contoh ini apa eh uh, bu uh, buah ya yang bisa dimakan oke terus uh, ini uh, apa itu satu lagi uh, Sanja halo Sanja Mister sebutkan satu buah atau makanan <tuh> yang dia itu uh, apa edible bisa di bisa dimakan banana Banana oke okay, bagus kalau banannya bisa dimakan ya tapi kalau daunnya bisa dimakan enggak mm. daun, daun pisangnya bisa dimakan enggak nggak mm -hmm. bisa ya karena sepananya okay. tapi banana leaves-nya atau daun pisangnya tidak bisa di tidak bisa dimakan terus lanjut uh, tadi, eh tadi pak sudah Abdullah apa yang bisa dimakan Gila, Watermelon, watermelon, oke okay, bagus, oke okay, saja istirahat, nggak apa ya ya. Watermelon itu artinya apa itu semangka Tapi kalau semangkanya bisa hai, Kalau biji semangkanya bisa dimakan enggak? Kalau ini pada udahlah. Tidak. Okay. Eh? bisa ya? Oke. Okay. Nah, sekarang ini ya kita akan coba belajar pakai ini. Kalau sesuatu yang bisa tidak bisa dimakan, kalau teman kita mau makan sesuatu yang tidak bisa tidak, tidak bisa dimakan, maka kita memperingat. Bacanya bagaimana? You shouldn't, you shouldn't eat banana leaf. Kamu tidak seharusnya makan? Daun pisang. Daun pisang. Oke okay, ya. Kemudian ini. Misalkan, tapi kalau teman kita makan... Mau makan buah enggak apa-apa. Okay. Melon. Kamu makan. Tamu seharusnya makan. Makan, Me Melon apa itu? melon? Halo? Melon. Apa? Melon. ya Buah melon. Sama ya. Bahasa Indonesia, Inggrisnya sama. Banana leaves itu daun pisangnya. Ya, enggak bisa. Tapi kalau melon itu boleh. Nah coba kalian buat kalimat seperti ini ya, apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh. Yang ini aja deh, yang ini dulu, dari yang ini dulu ya, yang pakai Sudan Sudan itu kalau kalian memberi nasihat, jadi misalkan teman kalian mau makan sesuatu yang tidak tidak tidak seharusnya tidak tidak seharusnya dimakan. Contoh misalkan makan kulit kulit ini misalkan, kulit pepaya misalkan. Kulit pepaya, kulit pe, kulit pepaya kan nggak bisa dimakan ya. Pahit ya. Tapi, daunnya yang bisa. boleh. Coba ya, buat kalimat pakai shouldn't. Tiga aja. Tiga kalimat aja. Misalkan, you shouldn't eat. Nah, biasanya, tadi kan kita sudah ngomong yang inedible ya. Yang tidak bisa dimakan ya. Berarti, you should eat atau drink. Buatlah kalimat seperti ini. You shouldn't It or drink. It aja deh. It. Terus disebutkan disebutkan benda yang tidak bisa dimakannya. Inedible apa artinya? Inedible. Inedible artinya apa? Yang tidak bisa dimakan. Tidak, yang tidak bisa dimakan. Bagus. Buah atau bagian buah yang tidak bisa dimakan. Itu inedible. Tapi kalau pakai ini, you should... It... Pakainya eh, edible. Apa itu edible? Yang, yang bisa dimakan. dimakan. Oke, okay, teman-teman. Coba ya. Buatlah kalimat yang seperti ini. ya Yang seperti ini. ya Yang ini buat tiga. Yang ini buat tiga ya boleh ya atau campur boleh ya silakan dibuat ya Mas Bakti kasih waktu 10 menit ya silakan you should eat kalau you shouldn't eat itu disambung dengan buah yang in inedible in yang tidak bisa dimakan ya buah atau bagian buah yang tidak bisa dimakan kalau edible itu yang bisa dimakan nah contohnya ini ada daun pepaya ada kuncis ada apple ada banana gitu ya Oke, silakan dimakan ya. Eh, dimakan, dimakan lagi. Silakan dikerjakan ya, bukan Jadi, jadi apa? Jadi kacau. Nah, silakan dikerjakan ya. Buat ini tiga. Ini buat ini juga tiga. Untuk Nara sama Fatan yang lagi nggak enak badan, silakan eh, ini. Apa? Nggak ngerjakan nggak apa, apa? Nara ya. Untuk Abdullah, Alexa, Raihana, Sanza ya. Coba buat ini ya. 5 menit sampai 10 menit Mas Bakti tunggu ya. Oke. Silakan tulis di ini aja, ditulis di kolom chat ya. Oke. Okay, off you go, silakan. Oke, Raya uh, rambutan itu skin ya. Uh, kulitnya itu bukan pil, tapi skin. Kalau pil itu menguliti, me menguliti jadi kulitnya itu pakainya skin. Nah, kemarin tadi kan sudah ya, pakainya skin tuh. Nah. Iya, Mister. Oke, coba buat 6 dulu ya, ditulis 6 dulu, baru di baru di enter. Nulis 6 dulu, dikoreksi. Di kalau sudah baru di enter ya. Oke, yang tiga yang shoot tiga yang shouldn't gitu ya tiga tiga gitu ya oke saya tunggu ya oke enggak usah buru buru waktunya sepuluh menit ya nara kalau mau ikut nggak apa apa ya tapi kalau mau nggak mau ikut nggak apa apa oke silakan ya di, di silakan dikerjakan Ayo yang sudah silakan di ini Oke okay, ini sudah, coba yang lain dulu ya, saya tunggu dulu ya yang lainnya Oke okay, ya, sebentar ya. Kita tunggu satu menit lagi ya. Terus apa sudah semua? Sudah. Hai Hana, nunggu Raihana ya. Raihana ya. Sama Alexa ya. Raihana sama Alexa. Oke, layanan sudah. Kita koreksi ya, bareng-bareng ya. Kita mulai dari dulu. Nah, ini ya. ini punya Sanza ya. Oke, kita coba koreksi. You shouldn't eat cassava steam. Apa itu cassava steam? Sanza? Apa itu cassava steam? Ini punya Sanza bukan ya? Ya, Mister. saja kasava steam itu apa? Batang singkong. Batang. Batangnya itu bukan steamnya, tapi branch. Kalau steam, steam itu rebus ya. Jadi malah malah boleh dimakan. Kasava steam itu berarti kasava yang direbus gitu ya. Steam kasava gitu bilangnya. Ini bilangnya branch. Oke ya. Branch itu batang ya. Mas, ya, oke, okay, pakainya uh, oke, okay, steam boleh, tapi lebih cocok pakai branch. Ya. Oke, okay, Sanza paham ya? Eat. Rambutan skin bener nggak bisa dimakan. Shoot, should, shootin artinya apa? Tidak apa, Sanza. Halo tidak seharusnya tidak seharusnya bagus ya tidak seharusnya itu shouldn't nah, tidak seharusnya you shouldn't eat rambutan skin kamu tidak seharusnya makan kulit rambutan you shouldn't eat durian skin nah, ada yang ada yang pernah makan kulitnya durian ada yang pernah makan Gak ada ya. ya. Kalau dimakan pasti tergores lidah kita karena tajam. Nah, ini ya, shouldn't gitu ya. Shouldn't. Itu artinya tidak seharus, tidak seharusnya. Berarti you shouldn't eat durian skin. Nah, sekarang coba yang ini, you should eat carrots. Bagus, makan makan carrot. Carrot itu boleh pakai should, kenapa? Karena dia bisa dimakan. Bisa dimakan. Apa bahasa Inggrisnya? Eh? What's... Apa yang bisa apa bahasa Inggrisnya bisa dimakan apa? Eh? ah eh? Edible. Yang tidak bisa dimakan apa? Inedible. Okay, in Kalau ada kata edible itu artinya boleh di boleh dimakan. Inedible itu tidak bisa di tidak bisa dimakan, ya. Oke. Okay. Mango bagus buah Apa itu buah apa? jambu jambu. Oke, bagus ya. Nah, sekarang kita coba ke Abdullah ya. Abdullah sudah, kita ceksi dulu. Oke, kita mulai yang edible dulu ya. Yang bisa dimakan. You should eat pumpkin. Apa itu pumpkin, Abdullah? Allahar, halo, halo, halo. Labu, Mister. Ya, labu ya. Bell pepper, apa itu bell pepper? Paprika, Mister. Ya, paprika ya. Bell pepper itu paprika. Tapi kalau nggak ada nggak ada ininya, nggak ada bellnya, gini apa? Pepper gini aja apa? Meri? Merica, Mister. Merica ya. Jadi hati-hati ya. Kalau ini bilangnya bell Bell pepper, bell-nya jangan lupa. Ya. Terus cabbage, apa itu cabbage? Kubis. Kubis, ya. Terus kemudian, kalau shouldn't, itu artinya tidak, tidak, tidak apa artinya? Kalau sudah Abdullah Tidak seharusnya. Tidak seharusnya. Nah ini kita ngasih tahu teman ya. You shouldn't eat sunflower. Sunflower itu apa? atau matahari. Bunga matahari. Tapi kalau gini boleh nggak? Yang gini boleh dimakan nggak? kalau ini? Kalau ini boleh dimakan nggak? Boleh, Miss. Boleh ya. Kalau biji bunga mataharinya, Bo? Boleh. Itu bahasa Indonesia-nya. Kuaci. Ya, itu boleh. Tapi kalau bunganya itu nggak Bo? nggak boleh. You shouldn't. Nah. Sekarang, yang nomor dua. You shouldn't eat papaya seed. Oke. Okay. Nggak, nggak harus nggak boleh ya karena itu nggak bisa di nggak bisa dimakan ya e, apa biji biji pepaya itu tidak bisa di tidak bisa dimakan oke nomor tiga you shouldn't eat corn leaves tidak bisa makan daun corn itu apa ja daun jagung jagung bagus ya nah sekarang kita coba rayhana halo rayhana halo mister Oke, coba koreksi punyamu ya. Sebelumnya saya tutup dulu. Tadi Abdullah, kalau shoot itu apa? Seharus shoot itu apa? Abdullah, shoot itu seharus seharusnya ya. Kalau shoot itu tidak tidak seharusnya. Jadi memberi saat tidak seharusnya. Shoot dan nggak boleh. Bisa dipahami ya, Abdullah ya. Ya, Miss. Oke okay, ya, berarti kalau misalkan buat kalimat lain pun boleh. Jadi, misalkan "you shouldn't eat my food", kamu tidak seharusnya makan makanan sa, saya, jadi menasehati teman. Oke okay, ya. okay. Kemudian lanjut ke keraihana. oke. Okay. Kita mulai dari pertama: "you shouldn't eat rambutan skin", kamu. Bagaimana bahasa Indonesia-nya, Kamu? Kamu tidak harus memakan kulit tidak rambutan. Tidak seharusnya, seharusnya. Tidak, tidak seharusnya makan kulit rambutan. Oke, okay, jadi dia temennya ada yang makan kulit rambutan, dikasih nasehat, ya, dikasih dinasehati, tidak seharus, tidak seharusnya. Oke, okay, nomor tiga, Shuden. Kamu tidak seharusnya makan ma bunga mawar bunga mawar bagus. Oke, okay. ini kalau ini you shouldn't eat? Kamu tidak seharusnya makan. Apa ini? Biji jeruk. Biji jeruk. Oke. Okay. Kemudian yang ini you should eat. Nah ini bisa ya you should eat. Apel kado. Apel. kado. Ya. Nah, ini, ini maksudnya gimana nih? You should drink yang coconut. Apa yang di, di minum? Mm, ko, bu, apa ya, muda. Kelapa mudanya. Kelapa muda itu bukan yang coconut ya? Dia lebih ke ala green coconut. Green coconut itu maksudnya, tentu lho, Pak. Coconut yang masih belum matang. Yang ini kan, yang masih hijau itu, Lian. Iya, ya. Sama seperti ini. Kalau pepaya itu kan ada ini. Ada Kalau kalau pepaya yang masih muda itu kan bisa disayur ya? Iya nggak? Iya nggak sih? Kalau pepaya yang masih muda itu kan bisa di, dibuat sayur kan? Nah itu bilangnya bukan yang yang pepaya gitu nggak? Tapi green papaya. Jadi maksudnya pepaya yang masih hijau. Ya, yang masih muda itu loh maksudnya. Bisa dipahami nggak? Bisa misteri, saya jadi bukan yang, ya, tapi, tapi pakainya green. Kenapa pakai green? Karena kalau masih muda, itu warnanya masih, masih hijau, ya. sama seperti ini. Green coconut, green coconut itu uh, apa? Kepai, uh, bukan kelapa, kelapa yang masih muda, yang masih hijau itu ya. Ya enggak, kalau minum minum es, kelapa muda gitu kan? Kelapanya masih muda kan? Masih hijau gitu kan ya? Oke, okay, nah. oke, okay, Alexa tidak bisa ngerjain kenapa Alexa? Alexa sudah ini ya. Halo Alexa? Oke okay, Alexa Mas Bakti tanya aja ya. Kalau shouldn't itu artinya apa? Tidak? Like ya ini Mas Bakti kasih tahu ya. Kalau tidak tahu kalau enggak ini berarti enggak belajar kok. Shouldn't itu artinya apa? Tidak boleh, juga, ya, tak tak, tak, tak, tak, tak. tidak, tidak boleh, atau tidak seharusnya. Ya, tidak boleh, atau tidak seharus, seharusnya. Seharusnya, kalau shoot itu apa artinya? Bisa, bisa boleh, boleh, atau t, atau tidak, atau seharusnya gitu ya? Coba, um, kalau kamu um, tidak seharusnya makan, ini, ini bunga um, uh, ke temen. matahari gitu, bisa bahasa Indonesia bagaimana? You don't eat uh, sunsharker. Uh, pakainya ini, pakainya shouldn't ya. Coba pakai yang ini ya, coba ayo. You? Ini lah yang mereka. You shouldn't? Coba, you shouldn't eat rambutan skin. Oke, okay, good. Kamu tidak seharusnya makan kulit? Mereka enggak. Apa? Apa namanya? Kulit? lo uh, mau uh, ada, kerennya, yuk, ada rambutan skin. skin apa itu rambutan skin nggak saya kulit. Kulit. kulit rambutan nah, shouldn't itu artinya tidak tidak hmm. seharusnya atau hmm. tidak boleh gitu boleh ya jadi you shouldn't eat rambutan skin coba uh, ya. alexa kulit. buat satu kalimat ya ayo pakai ada shouldn't uh, tidak Mereka. boleh Ya yeah. coba buat satu kalimat coba ya Alexa coba buat satu kalimat uh, You shouldn't eat rambutan pengalaman buruknya Kenapa nggak boleh makan rambutan? Rambutan kan dia edible, coba yang pakai inedible ya You Apa? should eat a skin rambutan Rambutan skin, skinnya di belakang Rambutan, Rambutan, <coughs> rambutan skin Oke okay, satu lagi satu lagi yang nggak nggak bisa dimakan yang inedible yang nggak bisa dimakan. Ambil ambil aja e nih. You, you, should uh, should, you shouldn't You uh, shouldn't You shouldn't yang tidak uh, seharusnya dipakai. Tujuan yang diminta tujuannya instrumennya apa pengumpulan datanya? Kalimat terakhir or, tentang hasil yang kurang. Oke okay, bagus ya diadar. kalau Uh, yang tidak bisa dimakan disebut apa in uh, bahasa memakan, in uh, judul -judul. In edible kalau bisa dimakan membawa seperti ini edible kalau It, tidak bisa dimakan in edible kalau bisa dimakan edible edible ini bisa, bisa... Eh, sampai sini oh, bisa ya, dipahami ya Alexa Kedepan ya, ya. kedepannya nah, oh. nah, ke ke ke kemudian Uh, oke okay, ya, ya. Kita standarnya kan ada result, ada discussion. Nah, bagi di gimana? Jangan ada Oke okay, ya. Nah, berarti kalau bisa dimakan, tidak bisa dimakan bahasa Inggrisnya apa? In in edible. Kalau bisa dimakan eh edible. Shouldn't artinya apa? Tidak seharus, tidak seharusnya ya. Nah, jadi bisa digunakan untuk menasehati teman, gitu ya. Jadi uh, kalau temannya datang terlambat boleh, you shouldn't be late. Kamu tidak seharusnya datang terlambat. Uh, shouldn't, gitu ya pakainya. Kalau yang ini, yang should artinya apa? Seharus, seharusnya. Seharusnya bisa dibedakan ya. Tidak seharusnya sama seharus seharusnya. Kalau tidak seharusnya itu dua-duanya itu bisa dipakai untuk menasehati, jadi shouldn berarti jangan atau tidak harus atau tidak boleh itu boleh diartikan tiga tiganya boleh ya kalau should itu artinya seharus seharusnya jadi memberi sah, memberi saran ada pertanyaan sebelum kita tutup ada ada ada Mister apa ada Mister apa Nara pengen nanya apa Kalau kalau pohon kalau pohon pepaya bahasa Inggrisnya apa? Pohon itu bahasa Inggrisnya apa? Kalian tahu? Tree ya tree. Berarti pepaya itu apa bahasa Inggrisnya, Nara? Pepaya bahasa Inggrisnya apa? Pepaya. Papaya, berarti papaya, papaya tree, pohon pepak pepaya. Nah, pohon pepaya itu edible atau inedible, Nara? Inedible. Bagus, inedible, nggak bisa dimakan, nggak bisa dimakan. Nara pernah makan pohon pepaya? Tidak. Tidak. Yang yang dimakan apa pepayanya? Yang dimakan apa? Bagian pepayanya yang dimakan apa? Buah? buahnya, buahnya berarti papaya is edible jadi buahnya buah pepaya itu edible tapi uh, pohonnya itu in inedible ya. tidak bisa di bisa dimakan oke ya oke ada pertanyaan lagi adek adek ini sudah ini lewat ya nggak apa apa tadi kita mulanya agak telat mohon maaf karena mas bakti dari perjalanan dari rumah sakit dan kebetulan apa e, transjuganya itu telat tadi ya harusnya tepat waktu tapi telat oke e, ada ini adakah pertanyaan lain selain ini oke ya itu yang diingat ya ada shoulden sama should shooten itu tidak harus should itu harus ya. oke kalau tidak ada pertanyaan saya tutup mas baku tutup Uh, sampai ketemu apa hari Jumat ya, ingat ya kalau kalau sudah di belajar diingat-ingat ya oke, okay, uh, kalau itu saya tutup Mas Bakti tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mister. Uh, saya kembalikan ke Mbak siapa tadi, Mbak Aisyah atau Mbak Gina ya tadi Mbak Mbak Ayu ya Mbak Ayu, silahkan Mbak Ayu, silahkan Baik, Mister. Terima kasih banyak, Mister, atas materinya malam hari ini. Terima kasih banyak adik-adik yang sudah hadir. Semoga apa yang disampaikan oleh Mister tadi dapat diingat, dapat dimanfaatkan, dapat dipelajari lebih lanjutnya nanti, ya, dapat dipahami lagi. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, adik-adik. Selamat beristirahat. Mari kita tutup acara kursus pada malam hari ini dengan mengucap hamdallah. alamin Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi uh, wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, belajar yang baik-baik ya, Adik-adik ya. Belajar yang baik ya. Cepet saya. Uh, ini yang jangan sakit ya. Ini lagi musim hujan, jangan sakit. Salam. Oke, saya pamit ya. Assalamualaikum ya. Baik, Mister. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih, Salam. Mister, Mister. Jaga kesehatan adik-adik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, ke Nahra ya.